Saya pun nemu nah, Kakak Wakil Bupati, saya kenal sama menteri. Tapi tenan atiku kulo krasa enak dadi menteri biasa. Selagi aku cek senang pangeran ya ku enak titik. Makanya istilah kanjina pi, zaqatu al-iman man radiya billah. Iman luar saudara rasanya, mungkin kamu iman secara intelektual. Kalau santri-santri ya iman kabeh secara intelektual tapi murni kering. Ya ku iman nak pangeran ngono. Mergo dali al-'alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayaku nak minmu Hadis, ibu jadinya iman kering. Boy, deneono pengirahan percaya, berkuahalam muta huyir, muta huyir itu barang hadis. Nah hadis butomu, Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman tuh harus sampai dah kotuk mal iman harus ada rasa, rasanya. Larasannya iman dimulai sampai nyaman. Bekerjaan, Rodiabillahi Nabi, Robbi. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladina amanu ashtu hubal lillah. Kalau semu momentenanmu nyaman dengan Tuhan, sebab itu dengan surat al-Bayyina gini ngoten cerita ana mukmin sing khairul bariyah innalladziina aamanu wa 'amili sholihaati wa laaika hum khairul bariyu ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana karsalikaliman khasyi'an napa orang yang takut posisi Tuhannya. Jadi sing disebut wa amman khofa maqama rabbih wa nahana orang yang takut posisi Tuhan. Sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wanahan anil jadi gampang aja orang makasiati mergesungkan pangeran, orang merkowatin roh ngerokok. Nah itu harus kita latih, ya? kita latih meskipun nggak usah wiridan mau kaya ulama sih pelepa-pelepon yang durwatu. Nah jari sarai nggak jari sarai. Kenapa kok milah watu? Jadi rojewan nasi gem gaul gaul kursi dudur liane nengi, nengi seorang anak, anak orang orang isong yang gunung gundo nggak liane nengi. Isa harus hati ya dia Elmoni di sari hati deh, cari Sarah Eo teri Kenapa milia dulu nomor kau? Tadi Rojei som leborak kursi ini dua, di so tidang, tiding. Langgono kau rak Isam gak gunung terus tidang, tiding. Nah tapi aku nggak hitam, aku nggak hitam lah. Lakwe toma agak ada ane Roje hitam. Kalau ukuran edang tidak rasional, misalnya neng. Nah tapi tidang tiding dia nggak omhitan lho kue tomakneng kernik matahani presiden tomak -neng kernik matahani wong suga itu yaidan karena apa? kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu itu ya tidak rasional wong kue rangu bs kok kue ingin seger itu ya tidak rasional tidak rasional kan yaidan bodoh-bodoh edan kalau edan saya nikmat bodoh-bodoh edan bodo -bodo makanya dari al-majirun atau di kitab saya itu jangan di, jatuh, di jatuh. dia sudah ketarik sama pengiraan majidhubin karena sama-sama edan -sama kan Daripada kue ngiler nenek mati wong lio atau ikan mati diri sen, nah, ya, syukur, syukur, ya, enak ya, usah Edan ya, itu kan malah. Cara lo udah usah ke sana lah, nggak usah sampai muka gunung, bapak, bapak ngotot ngerak usah lah. <laughs> ya, cukup, misalnya sampai tangi jam penuh, mobil kopi ya, nenek mati. Ya, kayak famil, Wong nggak usah usah usah nak usah kopi. Iku usah usah usah usah cingkir usah usah usah karena usah presiden tentu usah usah mungkin berbagai kopi, usah mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing di yang saya saiki alhamdulillah ya mau saya cingkir iku. ada adine, tapi wong dua beragam kopi jajal Pak campur bareng to som. kira-kira rasanya piye? Yardine kan padha OMSBI yang mau sa cingkir kopi ku ya sa cingkir. Kopi. Ya wong poligami opo padha misale bojone 4, paling dirasanya cita. Eh padha bae kowe bojone napa? Cita. Mulane carong tasawuf berasem sak gudang yo pupakane sapi. piring. Apa nak berani gudang, tentang nikmat mad, tentang anak Itu penting ya, kearifan kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nusaan nah, ini penyakitnya, malah Pulau Usul. Ya, para kia itu jangan terlatih, mentoleransi umat singel. Selama ini dalihnya kan ya, namanya umat ya kita apa ya kita kita apa dengarkan kita apa? Mungkin benar di rumah untuk dididik. Kalo sering, nonton, nonton tamu Rian sering bu lo jadi tamu. Saya ini mun kapok, kita tamu tenan. Rian kalo sering jadi tamu, bagus bu lo ada tiga. Kamu disumpah terus percoro ekonomi, percoro pengaruhnya teman. Memanjain ngalih memerong tutup kamu. Nanti tamu nonton. Maksudnya sih, ya kueku orang ini Rodiawan, Humaroguan, ciri utama mengapa, u mikir diri dari pangeran tau lo. Orang, jadi kira kamu diri dari manusia tau orang. Ikut masuk maksudku ngaji mereng tutup kamu. Berarti kalo salah, ibu itu salah. E, jelas. misalnya ada yang ke lu saya berkumpul ke surat atau Nampis, Pirang, di duit apa itu berkumpul di duit berkumpul di duit ya, biar biar sebenarnya duit penting penting di pengeeran nah, penting pengeeran ya gue bisa jadi pengeeran gue soalnya duit biasa ya, berkumpul di duit ya gue tapi rasa lu ya biasa saja maksudnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi itu karena sering lu waktu itu sampai Wa ngerti kan apa yang ini apa yang di robbie kan apa sama ngantuk teng mana kit, apa melepuh Is Abdul Qadir, sampai wanten berat khusus gawe Is Qadir karena bahwa mah bilik mati apa, pati sampai ngendikan anak Salaful Ahwal anak Bahrul Bilah, Sahil anak narwahilmu, mantep lepa, lepuh dengan pirang lembar, ngendikan anak Salaful Ahwal anak Bahrul Bilah, Sahil, asrohul sen al khalas asrotan walakun tuh visa manila aku biadi. Khusyen alhalat gude ini sempat kepleset. Sayang rasa periode beaku, terus periode aku tak selam. Oh, secara puas melalui CT terus, no. Wa analikuliman menmuriti wa muhibi wa wilayah milki apa? Aku duduk di situ lama asrohayan wamei wamei. Buas bahwa iseng seneng aku, iseng menggerdaki aku sampai kiamat. Kepleset tak tulungi. Apa mereka secara real? Syaikh Abdul Qadir itu begitu ya? Nda itu omongan iwong isek sebenarnya saya Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nuluh dia berangkat dari satu keyakinan. yakin kalau aku ngajikan Mawon, beda mau aku tidak khawatir disalah orang yang pegang ini kurang ini kurang ini paling si ngomong-ngomong kan manusia Gak penting kecuali Jibril tidak ada yang aku aku ngajikan cara pengiraan metode ini berubah itu kan arwah ini yang ngomong karena itu tidak ada banyak ini ceritanya Lukman Hakim cuma lompat hakim ngandani anak eh yang paling populer coba nggak naksir nanti nggak malah tapi ya api rasa peduli omongan tapi wow. no, Pak ya jejak nih pasar nih sudah cerita populer barang jaran dituntun anak eh tua orang ngajar enak enak nunmpak anak kan nu? eh konduk anak orang ngajar bapak anak nah. so, itu numpa, jadi numpak jadi jaran sitok ditumbahi terakhir diwali dituntun wong loro Uang oh, jaran sih itu dituntun. Ya kita akan begitu. Nak dki infla, cari sekuler. Uu sekuler rasa salah. Nak salah cari kurang wawasan. Eh, orang ada barel. Nak kalo gustur cari sekuler bintang. Di kiai ini kiai na klu nak no, klu kurang nopo? Wawasan. Ntar ntar. Biasa iko binasi orang gelem. Mereka ke keben kuasa. Kuasa. Nah, itu tidak di kuat diurai. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik. tidak, memang dari dulu Tuhan gubetin, sampai uang Allah itu gubetin. Di situ seperti sampai uang itu insaan nubis Doa aku bilkoy. Rasanya nah, aneh meni ngono. Saiki bentuk sakit embuti buti repot ke anak cilik. Jadi jamaran di anak doa anak sih karena cilik dan keprok problem. Nanti ini, nian, nian. Geneman, gue nanti pakai ini ya ini ya. Geneman buat saya ngapa? Bukan arusan. Gue ini. Saiki bentuk sakit tidak tidak Fokus rumah anakku gue sudah dicapai, gue susah aja bahasa islami. Citekan, oh dia cari koran dong, gue laku lawatan, gue langgar diramal aja, gue lari satu Wah, aku dia anak cilik, senengannya anak dolanan deh. Aku selesai dong, aku dia anak cilik, senengannya dolanan deh. Aku, laku yo seneng, dolanan selesai dong. Senengannya kok ngeleluk, mau di donat, caci dulu, ngu, gue nguyah, gue ngising gue Dan kalo ada nguyah, nguyok, rasa nguyok. Wah sih nggak apa ya, jadi penulisan apa? Mulai ngaji di pray Prime, ngeluh kenapa? Wah sama Vinik mati robikan apa? Wajah itu singa-singa-singa. Gue ya kurang mulai temenin kan, saya tidak tahu lah. Kurang ngeluh. Gue di bawah udah damai banget. urusan, mau komentar biaya urusan. Guru nanya mau ngalamin, mau percaya pengiraniku. Wah sampai disebut. Masalah ini masalah penyakit. Kalau dalam hal ini, ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang apa? nol insana al kalau kita sudah berani salat kudu mental jazu mental gampang gampang ku Orang-orang di Gunung Suarko, 1000 buang alim, alim, 1000 alim,